<laughs> Oke okay guys, karena kemarin gue pada saat menjadi tukang ayam itu dibegal Maka pada hari ini gue belajar dari orang lain Ternyata penambang minyak mendapatkan duit lebih banyak Oke, okay, jadi di sini gue menjadi penambang minyak Silahkan disaksikan Ini banyak avanza club, anjir Lu coba buka dong mobil gue, bisa gak? Yelah, nggak keganti lagi. Iya. Ya e, udah. Gue ikut ayalah. Coba masuk Tuh, mobil gue mas dong, bisa nggak? Eh, lu ngespon dulu. Ngespon dulu. Hah? So, gak bisa, nggak iya, bisa. Di... Ada tulisannya translate apa tadi? Tonton. Mobil, mobil gue, gue cawin. Dulu. Gak bisa nah. Kampret kali. Memang. gara gara gak ada lisens kah? Enggak lah. Coba ngespon hmm. lagi. Oh. Yaudah, udah, entar. Ya, sip. Bah, ampret. Bisa kah dimasukin? Oh, bisa. yaudah udah, kunci lagi. Mobil. Ayo. Kan apa pakai mobil ini? Ini mau Kan pakai truk biar efisien. Bang. Entar gua kunci dulu. m satu, Sekunci. Udah. Nah. coba buka dong. Kalau kalau ada apa-apa, gua ngomong, ya. Ada ada apa maksudnya? Maksudnya ada pegal kayak tadi aja, iya ya, ayo lanjut ke yes. 54 kayaknya cukup baik eh, sih, bro. Awas pegel lagi, makanya malam lagi berangkatnya, bye lah. ya setidaknya nggak jauh-jauh dari yang iya, nggak terlalu Ya, kalau ya, pegel, aja duit gua, jangan bilang, bilang duit 200 ya, bilang duit 20 ribu, kayak... Habis dibegal juga gitu loh. 20.000 aja bilang. Iya. ya. Pak. Bilang saya anggota Anta ICM gitu sih nggak mungkin kan? ya. Pokoknya kita habis ya. dibegal juga, pokoknya duit kita sisanya dikit gitu aja dah. Kalau mau ya kasih aja 20.000 gitu. Ngikutin roll aja kita. Ya emang warga-warga ya. bawah masih nggak bisa apa-apa sih. Kota baru mah. Iya ikutin Coba. aja 20.000 paling penting kita ternyata, kerja maksimalin dulu. ternyata akhirnya G T A pada diklasifikasikan. <laughs> lu udah jalan belum? apa? udah di belakang gua kan? udah. kok calon? oh, enggak. ngantuk tapi Tau. masih rame. yoi. kita nggak tak, soalnya nggak tahu nih di kedepannya akan terjadi apa gitu loh di GTA nih. So. ini masih ada nggak sih bocil rambut? Aha, gak tadi? enggak ada sih. Oh iya, baru nyala nah, ampert Kok kunci dulu? Kok masih bisa nih? You must be near you, vehicle to do death Iya anjir, gue udah Kok gak bisa eh, di kunci? Pencet, pencet apa anjir? Kunci. Kok gak bisa dikunci. Ya udahlah lah, gak ada orang juga Nah, baru bisa ngedrill mendingan oh, pakai radio kok. aja kan, pa jangan pakai discord biar rp makanya belum punya duit buat beri beli radio. Eh, oh, eh kok? Ini kok gue bisa lanjut? Hamba nggak bisa deh. Gue bisa. Ay, gak bisa. tau. Makanya kata gue, gue tadi pas ngedit juga bingung gitu loh. Katanya kayaknya pakai discord ilegal deh menurut gue. Kayak kita tuh bicara di luar dari gamenya gitu kan? Paham gue? nanti lah beli radio. eh kau bisa kah ini? aku ngapain? iya bensin gue tambah satu satu terus lah. bangke lu? Eh, maaf, emang. Setidaknya banyakin duit lu dah di sini. nah. Siapa hmm. nih? lah lah lah apa nih apa nih oh. kok? selamat malam mbak. Apa, wah apa, ini kayaknya begal yang ya, tadi apa. nih rambut ungu nih ketemu-temu yang depan gua nih nah, wah kenapa? ya enggak kita sesama penambang aja gitu malah penambang siapa aja malah benar siapa? saya selama nama apa? saya.. Eh, aku suka nih gini siapa nama nih? saya, saya stafu pak salam kenal pak siapa? saya stafu, stafu pak stafu, stafu? stafu pak stafu begarah bukan stafu? stafu pak Oh tahu. Oke. Okay. Ini, ini yang baju hitam ini siapa nih? Nama saya Kimbran. Kimbran. Iya. Nama bapak siapa nama, pak? Baju, nama aku Alex pak. Oh Alex. Bapak oh, yang yes. satunya itu siapa tuh? Ini siapa pak? Lori pak. Nama aku pak? yang baju merah ini Alex -nya. ya. Oh, Oke. Okay. Salam kenal. Salam kenal. Udah lama jadi minyak. Tukang minyak pak? Baru aja juga. Ain baru ya? Makasih. Iya. Saya. Lama. Baru, uh, baru datang hari ini pak. Baru dijemput sama oh, iya, juragan pak. tadi ya buat kerja di sini bantu-bantu katanya. Juragannya siapa juragannya nih? Juragannya uh, si Anto ya apa namanya? Anto ya. Iya, oh, sembarang aja lah tuh. ya Anto. Iya, pokoknya kami disuruh kerja jangan ambil minyak nih. Bentar ya pak, saya okay. masukin minyak dulu nih ke. Oke. Okay. Anto siapa kocak? Lagi-lagi <laughs> temen gua di sini berbicara. Anto siapa kocak di hadapan <laughs> orang yang gua bicarain tadi kan ketahuan bohongnya kan? Aduh kan orang dari desa memang kayak gitu, ada yang nyuruh gitu kan. Harusnya aduh kocak kocak. Semoga enggak ngedengar deh orang yang tadi ya. Anto, bukannya pake anjir apa kan? nih sebelumnya kan gini ceritanya tadi tuh nah, uh, siang betul, ya? eh bukan siang sih dua hari lalu lah ya saya hmm, kerjanya iya. jadi tukang potong ayam ayam potong nah, nah. habis itu trauma saya hmm. Pak kenapa Pak di tengah jalan tiba-tiba dibegal di iya kak. pepetin Ay. dua mobil Iya ah, makanya sial okay, banget nali, nah the terus, terus gimana ayamnya enggak ke jual diambil dirampas dan kami pun terpaksa nah, masuk taksi iya. itu dari sana. Saya kan jangan bilang dapat mobil, jangan Hali. bilang dapat mobil. Menyia-nyiakan dia. Ya? Saya kan Ay, pas iya. tempat ayam. Ay, saya itu iya. ngumpet banget nggak bisa. Sudah deh, sudah deh. Ke kampung dia. Lah, mereka tuh kecok, enggak makan tuh. Iya kah? Iya. Gimana ciri-cirinya, Pak? Pakai topeng semua, aduh. Berapa iya. orang? Tiga berapa orang, -orang bertiga. Oh, bertiga pak bertiga. dua hari yang lalu hmm. dua hari ini iya memang kalau ayam rawan sih sebenarnya tapi di sini juga ya semua sebenarnya rawan iya sih kayaknya <laughs> hati hati pak kalau lagi kayak gitu kunci pak mobilnya pak biar nggak di ini pak iya tapi yang penting pak kalau di kayak gituan kalau berhenti berhenti aja jangan ngelawan kalau ngelawan nanti bisa ditembak Oh iya iya, ya kayak ini... gimana tiari ya, live pak kita ini. Ya, saya ini mau, mau ngelawan tapi apa? Ya, ya, ya, ya. ya, jangan mana ada hmm. gua ngelawan. Banding kita kasih kita nyawa kita aman. Kalau nggak kita kasih bisa pecah kalau kita pak. Iya bahaya juga. Iya. Dia kan punya pistol tadi kantong lu berapa nih iya. gua nah bisa tuh, apalagi kalau bapak, bapak, um, bapak gua sudah bisa pak gua sudah bisa iya iya, dibawa jadi nggak bisa ditolong di, di, ME pak itu lebih bahaya lagi oh iya sih, bahaya banget cuman tadi orang juga ada nawarin tuh, saya nggak berani kan, saya orang desa hmm. nih kan nah, ada nah, nawarin, nah, kerjaan nah, ya, katanya bahaya, bentar, bapak, nyala taro, taro, dulu pak Iya ya kerja apa itu? Taruhannya nyawa katanya. Dapatnya berapa kata iya, saya kan tanya, saya tanya ratusan juta katanya. Waduh bahaya banget. Iya nggak? Iya kerja. Nggak berani ngata. Bah, beritahu Mereka dia. Soalnya katanya kalau hmm. asesi baru Diberitahu kerjanya apa? Iya udah jangan nah, dulu. Kan. Nah, gitu tunggu lama di kota baru. Makanya waktu saya saya juga baru orang baru, desa masa dulu, diajak. Kan? main taruhan nyawa aja juga. Iya, saya nah, itu. Oke, okay, saya letakin minyak dulu dah. <laughs> Oke okay, singkat cerita gua lanjut aja langsung uh, Minyaknya langsung gua jual lagi Dan mendapat hasil seperti ini Dan bagi kalian yang mau nonton lengkapnya Makanya nonton live gua ya Dan gua juga mulai besok hari Senin Tanggal 6 Juli gua bakal Live streaming terus di Facebook Gaming ya Link ada di deskripsi Setiap malam gua bakal live lah. Gaskan Wah iya iya Gede juga nih duit Gede yes, juga sure. nih duit, anjir. Seratus ribu ada asli. nih dapet. Bener sih kata si itu, siapa namanya? Si Ray. siapa ya? Tang Ray. Awas awas, <laughs> ngalangin cok. Bang gak ada rencana mau di guardian. Udah rata kanan. Duit gue tadi dari kurang dari seribu guys. Eh kocak, aku masuk ke ini kotak koin Gede juga, nah ini gue suka nih Ini mobilnya dibalikin gak, Kak? Udah ya? Ya Allah Udah sih, gua Dah, berangkat Pakai guardian aja lagi ya, besok-besok dah 400 tadi, uang abang sekarang udah banyak, makanya tadi 400 Ini kita kemana nih? Ke impound dah, gua mau ngambil mobil gua tadi Oke okay, dan seperti kata gua tadi gua bakal ke untuk ngambil mobil Avanza gua tadi sebelum sebelum gua kerja minyak tadi gua uh, letakin mobil Avanza gua di uh, tempat ganti baju buat jadi tukang minyak ya Tau, cuman mobilnya hilang ya jadi gua harus ngambil ke sana tapi sebelum itu gua uh, singgah dulu ke pasar buat beli walkie talkie dan gua singgah ke kantor polisi ini karena di badan gua kalau kalian ngeh dari tadi ternyata ada orang yang ngirimin gak tahu siapa orang ngirimin ganja ya satu ya. Jadi kalau gua jalan-jalan di sini terus dikena geledah kan gua bahaya bisa masuk penjara maka dari itu gua menyerahkan diri aja. Nih ceritanya. Berangkat transport apa? Apa artis Cok saya roti gue sama tempur doang anjir apa artinya itu kerang? apa artinya? laksanakan tata eksekutif. Oh polisi. ngebak terus game-nya bukan ngebak tadi salah gua. ngomongin pak ah, ngebak gua. oke. Okay. apa? Ada nggak ya? Ada. Ini pak jangan orang di luar. nih Eh kocak lu nggak tuduk kah? Nggak. Nggak nggak santai Bawa tulisan. Nek kocak. Kalau jatuhin jatuhin ini tertutup. Iya ya. Di visi aku ya. Permisi pak. Oh iya pak. Iya pak. Saya mau ini pak mau lapor pak. Tiba-tiba di badan saya ada sebuah paket nih pak. Cuman nggak bisa di drop nggak bisa di apa apain Pak gimana ya Pak saya takut nih nanti digeledah tiba-tiba ngebawa coba saya izin geledah dulu Pak ya iya nggak papa Pak kalau nggak berdosa <tos> nah, nah, anjir dia lapor katanya ada yang naruh di badannya ganja Pak berapa satu doang sih 2an. cuman ini saya enggak tahu dah Enggak bisa diapa-apain barangnya ini di drop enggak bisa tiba-tiba aja ada di badan saya eh, iya enggak gak tau iya enggak iya. tahu. tau saya, iya. saya kerja deh dia orangnya kerja tapi nah. gak, gak pernah tiba-tiba katanya ada ganja wah terima kasih banyak pak udah gak ada oke ya iya makasih pak ya makasih pak Terima kasih pak, wassalam. Siapa ya, catat jalan pak? Ya, gas langsung. Huh. untung gua nggak dicurigai pengedar ya, dan itulah akhirnya tadi ya berakhir dengan baik. Dan gua OTW berangkat menuju ke impound untuk ngambil mobil Avanza gua dan hal kocak pun terjadi. Tapi gua tanggung jawab nih. Sebagai laki-laki sejati, men. Apa yang terjadi? Tonton aja. Oke. Okay. Terkunci ini tulisannya, cok. Itu orang jangan jalan, Ih, Kok bisa ya? Polisi itu. Bukan, ini tadi orang yang nunggu sama saya, Pak. Di dalam. Kenapa pak? Gak boleh masuk atau gimana nih? Eh, nggak tahu dah. Saya cuma masuk dong, mau ngambil mobil. Return car 1000 Hmm. Konyol kan? Astaga. Pak. Astaga, pak. <laughs> Astaga. Kok bisa gitu, Pak? bisa gitu, Pak. Waduh, mohon maaf banget nih, Pak. Ya. Repairin aja lah. 40.000 ini repair. Waduh. Itu mobil Avanza keluar mobil keluar itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kenapa, Pak? Mobil Avanzanya, Asli. <laughs> Kalian dengar kan suara polisinya tadi? Itu mobil Avanzanya keluarin-keluarin. Ini asli, ini gua nggak tahu dia polisi bener atau enggak. Asli, di dunia, di dunia nyata kayak gitu juga, coy. <laughs> asli, asli suaranya. Rame nih game. <laughs> Kok bisa, Pao? Discord, Discord <laughs> gua Gue cuman mau nge tadi Gue coba-coba nge-spawn LANGSUNG Ke itu <laughs> Mana gue tau ya, Ini gua nggak bisa lari nih, anjir Kita lari, bisa Nggak, Enggak, kocak jangan. jangan Kita, jangan. kita jangan empat puluh ribu gue harus ganti nih, ya. Ya Udah, nggak apa apa, berapa? Iya, <ample> yeah, ganti rugi aja gue. Ini, ini apa sih? Tigere ya, apa sih? biarin aja dulu dia dah. tiga juga bingung. ini mau buat dunia... main juga banyak pak ditanya bingung. ini apa enggak mau buang bu bu keuangan? iya pak, <game> saya mau bawa keluar nih pak. yang ini pak? ngapa ngapa lagi yang tadi? Di... iya pak, mohon ini. maaf pak, saya orang kampung pak, saya kira bisa langsung dikeluarin gitu, Pak? Kok, Pak? Pinjem-pinjem KTP? ID-nya, Pak, kantong. Bentar, Pak. 136, Pak. Tunjukin KTP, ini kan? Mobil pink, Pak, ini. Kocak mobilmu, kagak. Ini alangin, locak. Oh, iya, iya, benar, benar Ini mobil ya. pink, ini nincir gila. Oke, okay, Pak. <laughs> yang itu BMW. Iya, <laughs> <laughs> yang satunya, Pak. Yang cuma satunya. Yang BMW, ya, Pak? iya ya. Abis ini langsung lari, langsung lari. Cuman... Kak, Kak, <laughs> kecelakaan iya empat puluh ribu nggak apa-apa juga sih enggak mahal amat juga anjir langsung hancur kayak gitu dong alasan ah, orang kampung Pak, lagi. Berdua, kan? ya, anjir. Ya, anjir. soalnya kalau kita pakai radio kan dengaran anjir. Kau udah kau udah saya masukkan kau udah saya masukkan. Gak bisa jalan deh <laughs> punya kendaraan yang botak atau rambut merah sih? Udah bisa dibawa kan nih, Pak? Ancur, semua. Oke, Oke, terima kasih, Pak. Anjir, kayak beneran kayak anu udah di samsat. Anjir, ayo cepet, cepet, cepet. Kayak gitu loh. Pasti kayak gitu, udah. Masuk. Sampai. Jangan suara, jangan suara, jangan suara kita tunggu aja di luar kita tunggu dulu kayak real asli emang asli kayak real kayak ayo cepet cepet cepet cepet ayo, ayo, cepet ya buat tandain lu ya ayo ayo cepak cepat Gue tandain lu ya gue tanggung jawab ya kabur kabur ya jangan jangan kabur gue tanggung jawab jagain mobil gue ya gue mau repair juga kalian paling Bapak, mobil pink ini siapa? Punyanya? Ayo, Saya, Pak. Mobil saya semua, Pak. Oh, yudah. yaudah. Iya, Pak. Kita bareng ke bengkel. Saya tanggung jawab. Oke, Pak. Terima kasih. Ya saya tunggu di depan deh. Oh. Tapi ini enggak, yang bawah nggak ada. Ya, saya, Pak. Saya bawa. Itu tuh. Siapa yang bawa? Atau teman saya? Teman saya ada aku, tuh di depan. Saya nggak kenal sih. Oh, enggak, Bapak, Pak. Yaudah, saya ngikutin. Saya ikutin. Itu yang pink. Ya saya ikutin ayo. mobilnya. Ya ya ya, masuk masuk Masuk Mas Bro. Lag ngelag bos. Ya. Cuma lu kopi sanjit pengeduk. Enggak tahu juga ya. gue mau coba-coba doang. Ya Pak, saya ikutin Pak ke bengkel. <laughs> Tanggung jawab oh, gue, Ocak -ocak. Nggak tahu jawab gua mah anjir. Ripple-nya berapa goceng? Enggak tahu. 40.000 ribu kayaknya. Tapi, anjir cepet banget ya mobilnya anjir. Katanya katanya empat puluh oh, anjir. Empat ya, puluh ribu ya udah. Sekali uh, kerja Afan, juga seratus ribu, ribu kok. Kalau aku gua tadi 30, 30 lah. Hmm, udah. Kabur bang, jangan kabur, gua. Gak bertanggung jawab namanya. Astaga cepet banget anjir. Anjir Apa tuh meledak Apa tuh meledak lanjut Apa tuh meledak Gak ada pak mekaniknya Yaudah lah pak gak apa-apa pak Bapak lanjutin aja pak Oh yudah terima kasih banyak nih ya Mohon maaf nih ya. tadi guys saya Iya santai santai pak santai pak. Yaudah terima kasih pak mohon maaf sebesar besarnya Iya gak apa-apa pak Iya ya. saya juga tadi maaf pak Agak ya. kasar pak Iya gak apa-apa Iya -apa. Terus mobil ini udah gimana ini pak Tersin aja Iya bro ya kita pak kerja pak. lagi bro siapa ceritanya contoh laki yang baik bertanggung jawab yoi itu kan tanggung jawab dia nggak jadi kan nggak apa apa kan yang penting apa tanggung jawab <gak> nggak bisa masukan jadi kunci